Ini adalah lanjutan dari episode pertama Jika kalian semua yang belum menonton episode pertama Ada baiknya untuk menonton dulu episode pertama Agar apa? Agar tahu ceritanya seperti apa Dan jika kalau kalian sudah menonton episode pertama Kita lanjut aja ke dalam episode kedua ini Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar Kita lanjut aja ke dalam film pendek Free Fire episode keduanya Skuy and go! <laughs> Let's go! Aduh, mereka berdua lama sekali sih ini Aku udah nungguin ini hampir setengah jam di bawah ini Aduh, mereka ngapain aja sih Hah, anjay, anjay Aku ketiduran nih nanti nih Menungguin dia lama Udah jam 9 malam pula lagi nih Aduh, aduh hmm. Sim, Maksim bangun sim Maxim, bangun hei hei Maksim aduh aduh ibu ngapain bangunin aku bu eh kamu kenapa tiduran di sini anjay lah aku nungguin ibu sama Om lama banget di atas anjay Oh iya ibu lupa tadi kita berapa lama Om kita nih tiga jam anjay ah tiga jam wih lama sekali ya ya memang begitu nah benar kan tiga jam ibu di atas makanya aku ketiduran gimana sih si ibu kurang ngajar eh kurang ngajar kamu yang kurang ngajar ya udah gini gini gini aku mau minta izin nih kepada kamu nih besok ibu dan om ini bakal menikah eh kok cepet banget besok ya mau gimana lagi gitu secepatnya lebih baik gitu ya udah ya udah oke oke gimana Om besok ya Om ya. Iya iya besok ya. Yaudah aku pulang dulu. Aku bakal siap siapin baju baju dan segala macam. Nanti besok kita ketemuan di acara pernikahannya, oke? Okay? Oke siap Om. Yaudah aku pergi dulu ya pulang ya. Oke siap Om. Selamat tinggal. Selamat tinggal Om. Selamat tinggal Om. Dadah. Dadah. Ah, kamu nggak siap-siap nah untuk besok, Nak. Ah, buat apa Bu siap-siap? Aku pakai baju gini aja nggak apa-apa. Oke, oh, itu nggak apa-apa pakai baju gini. Ya nggak apa, apa lah kan cuman ngomong doang gitu. Oh iya juga ya, nggak apa-apa ya. Ya udah kita tidur, Nak. Oke, oke. Kalau tidur tuh wajib jam jam segini gitu, Bu. Jam 12 gini, Bu. Kalau jam 1, jam 2, jam 3 itu nggak baik, Bu, untuk kesehatan gitu. Apalagi Besok itu ibu mau nikah, gitu. Kayaknya sih pagi-pagi, ya, Bu. Oh iya, iya, iya, udah yuk, kita squishy dulu, ya, Bu. Oke, siap. Anjay, udah sisir-sisir ya? Kan udah bandi, udah. Beuh, udah wangi sangat ini untuk acara pernikahan ibuku, ya? Kan, aku harus ganteng, harus wangi, berpaten. Pokoknya ah baunya baunya eh tapi buku kok kemana ya nggak ada aduh gimana sih si ibu nih padahal kan ini acara pernikahan dia gitu masa nggak ada apa dia ketiduran ya aduh aku harus ke kamar dia deh aku bangunin dulu ibunya nah si ibu nih masih tidur aja nih ibu ibu padahal kan ini acara pernikahan dianya ya ya udah deh aku bangunin nih bu bu bangun bu Eh hey, bu, ini udah jam 9 bu. Hey, hey, aduh, Nah kenapa kamu bangun ini bu nak? Eh hey, bu, ini kan acara pernikahan ibu. Ibu harus bangun pagi-pagi bu. Dan sekarang udah jam 9 bu. Bakal kesiangan lo bu. Oh iya, aduh, aku harus mandi dulu ya nak ya. Siap bu, mandi dulu bu, mandi dulu bu. Oke siap nak, siap nak. Sorry ya nak, ibu kesiangan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Slow, slow. Eh ada yang ngetok-ngetok, siapa tuh? Bentar, bentar, bentar, bentar Bentar, bentar Eh om, apa kabar om? Baik, baik, ibumu ada Ada dia lagi mandi om, masuk dulu om Oke siap, siap, ibumu jadikan nikah Jadi om, ibu lagi mandi dulu anjay Oke, oke, om tunggu luar aja ya Lah kenapa nggak masuk aja om? Eh ini waktunya udah mepet anjay Kita nanti kesiangan Oh iya ya, Bu cepet bu mandinya bu Iya iya iya sabar sabar Tuh tuh ibunya lagi mau cepet cepet tuh mandinya Oke siap Aku setia menunggu Anjay Oke nah ayo nak kita pergi nak lihat nak ibu nak wangi nak Uh, wanginya sangat Beuh, wanginya Dan rambutnya juga Beuh, paten kali Bener gak om? Bener, bener Udah wangi, udah cantik Beuh, the best pokoknya Yuk kita langsung ke pernikahannya Oke, skuy semuanya Oke, oke Eh, bentar bu Kunci dulu bu, pintunya bu Nanti ada maling loh bu Oh iya, iya. ibu lupa Bentar, ibu kunci dulu ya Krek, krek, krek Oke Nah udah dikunci nak Oke, kita langsung skuy ke pernikahan Yuk Oke okay. Oke, okay, kalian berdua sudah siap? Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Ayo laskoi kita menikah. Oke, okay, oke, okay, sabar, sabar. Oke, okay, saya nikahkan kamu, kelak dengan Ibu Nikita dibayar tunai. Sah semuanya. Usah, oh, mantap ini. Sah dong, sah dong. Mantap ini. Betul. Sah ya kan? Oke, okay. sah semuanya. Oke, okay. mantap. sekui Ahai anjay pokoknya the best lah ini pernikahan Akhirnya bu dan pak kalian semua sudah menikah bu dan pak Oh iya betul betul wih mantap Nina, mantap nih om Eh hey, kamu jangan manggil om sekarang panggil aku pak oke okay? Oke okay, oke okay. siap siap betul bu kamu nak Lah aku dari tadi juga udah manggil pak gimana sih si ibu nih Oke okay, oke okay. Eh, nah, nah, kamu main dulu sana. Kenapa bapak ngomong gitu pak? Eh, ibu sama bapak nih ada acara penting nih. Kamu pergi dulu sana main. Lah, kan aku nggak ada temen aja. Ya udah, kamu main kemana aja gitulah. Oke oke lah, serah bapak lah. Nih, bapak kasih uang nih. Kamu main ke pantai, kan rumah ini dekat pantai itu ya. Udah, kamu main sana deh. Oke pak, emang bapak mau ngapain sih sama ibu? Ini rahasia penting. Pokoknya, ya udah sana kamu pergi main-main. Ah, emang mau ngapain pak? Ini acara penting. Ya udah deh, ikutin kata bapak nih. Ini bapak kamu sekarang, walaupun bapak muda. Oke deh, Pak. Oke deh, Pak. Ya udah, aku pergi dulu ya. Aku pergi main ya. Oke, siap. Emang ada acara apa sih, Pak? Nah, sebetulnya nih, aku mau ngajakin gitu lagi sama kamu. Ah, ngajakin gitu sekarang juga. Iya, sekarang juga. Masa kamu enggak mau? Ya, mau mau aja sih. Ya udah deh, school lah sekarang. Yuk, di mana nih? Ya, di bawah aja. Kenapa nggak ke atas? Ah, pokoknya di bawah aja lah, lebih mantul, lebih seru, lebih jihwil lah. Oke, oke, kita dibawa nih. Sekarang juga iya dong. Oke nih, aku udah tidur nih. Wih, cepet banget anjay. Ya udah deh, aku langsung school aja ya sekarang. Ya, oke, satu, dua, tiga. Udah, udah, udah, udah. Ini udah dua jam. Ah, cuman dua jam. Ah, gimana sih cupu banget kamu? Eh, mau gimana lagi, anjay? Nanti anakmu pulang lagi. Dia nggak bakal pulang. Dia pulangnya pasti sore. Oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lanjut malam lagi aja. Ah, nanti malam ada anak kita. Oh, tidak apa-apa. Kan pintunya kita tutup, kita kunci gitu. Oh, boleh, boleh. Ya boleh lah, masa tidak boleh, anjay. Oke oke, kita lanjut besok ya. Lah, kok besok malam. Oh iya iya malam-malam. Sorry, sorry. Kamu jangan ngegas gitu dong. Siapa yang ngegas anjay? Ya udah ya udah. Aduh, kenapa sih mereka berdua ngusir aku? Padahal aku kan nggak kenapa-napa ya kan. Mau denger, mau nggak denger, mau lihat, mau nggak lihat, kan nggak ada masalah ya kan. Aduh ada-ada aja nih, tapi nggak apa-apa deh, aku berlibur ke pantai <laughs> Walaupun pantainya dekat rumah ya kan, tidak masalah ya kan, anjay Tapi pantai di sini sangat sepi sih, kemana sih orang-orang anjay Ya ampun, ya ampun, sepi banget nih, gimana sih sini? Ini pantai apaan sih kok sepi banget ya, dari tadi aku berenang sendiriannya nggak ada temen Bahaya, bahaya nih. <tuk> aduh, asik sendiri ya kan? Berenang ya kan? Main pasir. <tuk> udah deh, aku langsung aja pulang deh. Udah mau sore juga ini. Udah jam 4 ya udah deh. Aku langsung saja pulang. Eh, pada di pantai ya kan? Sepi sendiri. Aduh, aduh. Pemirsi, pemirsi, pemirsi. Pemirsi eh, ada apa, Pak? Jadi, gini, aku membawakan mobil untuk kalian berdua. Dikarenakan ini adalah hari pernikahan kalian, dan ini kado untuk kalian berdua. Wah, yang bener nih, bener. Selamat ya! Oh, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke, saya pulang dulu ya. Oke, siapa? Oke, siapa? Wih, wih, wih, dapat mobil wih.